Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun manapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang Dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah persahabat alaih dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita dibuat gak bisa mopon banget ya dengan Abang El yang sangat lucu dan menggemaskan. BBL semalam video call dengan Bang Adi. Sekali, masya Allah, happy banget ya. Kita juga tentu yang melihatnya ikut bahagia. Mudah-mudahan sehat terus untuk BBL. Mudah-mudahan makin pinter. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Dan kita lihat juga persahabatan diunggah TikTok-nya Papa Bilar. Makin diulang-ulang makin ngakak banget ya melihat aksi kelakuan gesrek dari Papa Bi bersama Baby L Aduh, Masya Allah banget ya Kepala Baby L sampai mau dimakan tuh oleh Papa Bila Saking lucu dan menggemaskannya, Tentunya kita semua dibikin ketawa ngakak nih bersahabat ya Dan bukan kaleng-kaleng juga untuk penonton TikToknya Papa Bila Baru 10 jam nih perselabat yang diunggah Belum satu hari aja sudah tembus 8,9 juta kali ditonton Wow luar biasa Terbukti banyak dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Dan kita lihat juga di kolom komentar perselabat ya, Tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Cancer mengatakan Kepala BBL glowing banget, lucu katanya tuh ya, luar biasa. Ada juga tanggapan lain dari Intan Berlian mengatakan, Aduh, kalian berdua ya bikin ngakak tuh. BBL dan Papa B memang selalu bikin ngakak kita semuanya. Ada aja tingkah laku yang selalu gasrek yang diperlihatkan. Apalagi Papa Bilar ya ada aja kelakuannya Masya Allah. Sehat terus, bahagia terus untuk Leslar. Tahan tientinya mendoakan yang terbaik untuk family Leslar. Kemudian, disimak juga bersahabat semalam. Pun, kita mendapatkan asupan vitamin bahagia, Bunda Lesti lagi bareng Sadrina nih, sahabatnya. Wow, sepertinya bakal ada sesuatu kejutan lagi yang akan kita dapatkan. Apapun itu, kita selalu mendoakan yang terbaik, ya. Mudah-mudahan Leslie selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan segala urusannya. Amin. Selanjutnya, bersahabat coba perhatikan di unggahan tentunya putri D A. 4 kemarin yang dari pos kembali oleh al Agon Lesti Pilar, tim. Ini luar biasa banget persahabat yang mengunggah video single Bunda Lesti Kejora yang terbaru sekali seumur hidup Dan salpok banget kalimat yang diposting oleh Putri Lagunya nggak pernah gagal, Lesti Kejora Adibal Wow, luar biasa, sangat membanggakan Memang Bunda Lesti Kejora mengeluarkan single-single terbaru tidak pernah gagal Pasti lagunya sangat enak Lagunya sangat tentunya membuat kita semakin bangga dan kagum kepada Lesti Semoga ada single-single terbaru lagi yang keluar dan selalu membuat kita semakin kagum pastinya Kemudian persahabat disimak juga di unggahan Kapan Lagi dangdut. Ini mengabarkan soal penampilan Lesti dan Bilar di acara HUT SCTV yang ke-32 Perhatikan persahabat saat Bunda Lesti dan Raisa mengguncang panggung duet bareng spektakuler yang sangat membuat kita merinding banget yang melihatnya Tentu sang suami pun, Papa Bilar merasa sangat bangga dengan Lesti Kejiora Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan KL dan Dutors, malam puncak hut EJTV ke-32 Extraordinary digelar secara meriah di Studio 6M Tech City Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu 24 Bulan 8 2022, sejumlah musisi papan atas ikut meramaikan panggung Hood SCTV tersebut. Salah satunya adalah Lesti dan Raisa yang berduet untuk pertama kalinya. Lesti mengaku senang de dapat berduet dengan Raisa. Sang suami Rizky Bilar juga tak kalah bangga dengan sang istri. Masya Allah pastinya selalu bangga ya dengan bunda Lesti. Karena penampilan bunda Lesti tak pernah gagal di atas panggung, selalu mengguncang panggung. Luar biasa. Dan mudah-mudahan, tersahabat, ya hari ini ada kabar baik yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, para sahabat, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi menarik dan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah itu?